Oke, okay. wow, bro. Oke, okay. sedih. Waduh, ini ya teman-teman, kalau kita main game tapi sinyalnya babok itu rasanya. Astaghfirullahaladzim, mau ngelus dada tapi dilus terus nanti dadanya tipis. Orang gak saya juga udah tipis. Ini aduh perih namuk nih. Eh, pakai sebarang. Oh, halo teman-teman, kita welcome back Manik di channel Tonton aja seperti biasa, kita mau main Vivo Mobile ya teman-teman uh, Di sini, teman-teman udah pada upgrade Vivo Mobile yang terbaru belum nih? Uh, kalau admin sih, sudah kemarin admin baru upgrade Vivo Mobile yang terbaru Ternyata, maknyus ya teman-teman, keren, mantep Vivo Mobile yang terbaru ini, mantap dia tampilannya Apa? Piala dunia. EA Sports, EA Sports the game Tampilannya nih, VIVO World Cup 2022 update, Qatar ya, Qatar 2022. Tampilannya seperti ini, oke. Okay. Wah, ada info apa ini? oke saya belum claim, claim apa ini mainkan tiga permainan kemahiran atau dalam laga laga, laga. saya mau melanjutkan mana ya tadi ya oh? oh ini nih, melanjutkan misi saya, tantangan misi tantangan, benteng besi saya klik benteng besi jadi di sini ceritanya saya memainkan kesulitan di semi pro, masih semi pro ya teman-teman bukan profesional kalau teman-teman saya rasa udah pada profesional. Tapi kalau saya masih semi pro, masih masih di bawahnya profesional. Oke, okay, saya main semi pro ini di FIFA World Cup saya pegang Brazil. Oke. Okay. Brazil melawan Argentina ya, teman-teman. Brazil ketemu Argentina. Oke. Okay. Oh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Semoga menyenangkan. Selamat bertanding, buat teman-teman, dan semoga suatu saat saya bisa live streaming di sini, ya teman-teman. Doakan saja. Oke, Brazil, Brazil Argentina, Messi, Messi yang paling disuruh ngisar sama Prue, SCP, ya teman-teman. Okay. Okay. Saya berharap menang di sini, <tuh> tapi ya gak tahu nanti. Arjun, Karena saya sebenarnya sangat pemula. Nyatanya aja saya beli bape kemarin nggak ini. Enggak Eh. Pas Sono. Cornell. Lalu belou... puncak ini disini di permainan ini kalau kita misalkan skornya imbang sama-sama pasti ada perpanjangan waktu dan ada penalti ya teman-teman ini sinyal kayak mana? Lionel Messi? Lionel Messi? Nahuel Molina Mereka menggerakannya kadang mencet mencet Gabriel ini mana apa tombolnya nggak kena saya Wis nggak kena ditendang nih <laughs> ditendang nggak kena kurang ajar sabar Neymar lo nggak dapat bola tadi Oke okay. ah Gak dapet dulu be, ah, kemari ya, ah, ah, bro, ini final ya, bro, bro. Misi tidak berhasil. Udah menit ke tiga puluh delapan. ini ngalang-ngalangin mulu. Ayo bro, bro. Wah, telat. Ngeri nih. Ini kalau begini ini saya paling gak seneng. Wah bro, wah bro. Geser dong. The good Sebenjet, Sebenjet. Aduh! Aduh, setengah main lagi. Oke, okay, kita coba main di babak yang kedua. Uh, pengen gua pukul. Lionel Messi. Roselso. Now with Messi. just when Walaupun sedang tapi dia jebol. Saya Sampai lihat, sering ini kalau main game, tapi sinyalnya begini. Aduh, telekom... kadang-kadang... Ih, eh, kalau nyebut merda. Sorry keceplosan, tapi emang nyatanya, nyatanya begini loh. Nyatanya sinyalnya burik. Oke. Okay. Really Woh! Messi, oh, uh, tuh.. asu, asu, sinyal, oh, oh, meleset, ada flu. Oh. Pasteur pilot tadi saya ngomong asu ya, teman-teman. Tapi emang nyatanya asu itu hewan, anjing dalam bahasa Jawa. Ya kan? Woh sinyal men. Fred. Gabriel Jesus. Cari yang kosong, cari yang kosong. The ball for that final oh. so, the that jangan sampai jangan sampai imbang, Seri. Eh. Hey, remain... mana ilah, sinyal. Final ini, nah, oke, oke, oke, slow bawah, oper, oke, okay. finkil, cr, oke, okay, oper lagi ke depan, coy. <tinyat> <tinyat> <tinyat> Satu, banget panah kalau begini, ini. Messi. <tinyat> Messi aduh uh, nutupin doang loh, gue mau nendang mau masukin kok mah di helang berang kurang ajar nih lawan oh. WOOOOOO Untung Aduh, boleh sebelah bola kisah yang begini Bapuk Bapuk bro Loh, kesana, so no. kan arahnya salah ah, Arhnya salah, mau oh, bunuh diri tadi saya hampir Oke okay ini kalau nge-lag pasti teman-teman satu sama, ini di perpanjangan waktu ayo kan emosi Messi, lukain Messi, lukain Messi. Nah, gitu dong. Wah, wuh. tuh, untung, untung, tertolong. Oke, okay. 5 menit lagi, enam menit lagi getting oh, two dulu, bawa dulu. Umpan. Oke, main udah menit lagi. Oh. Wow. sinyalnya Ini HP tak the... berarti. Oh. Molina Oh. Oh. wow oh. Oke, okay. bawa Mana Umpan. lagi Umpan. Oke, okay, thank you. Ini yang di <sukur> depan <diperka> ada, coy. Casemiro. <sukur> Vinicius Junior Gua Oke oke oke thank you Halo <laughs> Messi Goodbye Messi <laughs> Jangan seneng dulu, waktu masih banyak. Ajar. Uh, jangan sampai imbang. Alhamdulillah, bro, menang bro. Bro, menang bro. Thank you, thank you. Aduh. Ini sinyalnya bagus banget ya, teman-teman. Lanjut. Oke. Okay. Wow saya okay, bro. Nah. Brazil champion, champion. Oke. Okay. Mau putar ulang apa enggak? Ah, cepat. Saya lanjutin. Waduh. Ini ya teman-teman kalau kita main game tapi sinyalnya babok itu rasanya astagfirullahalazim, mau ngurus dada tapi dilus terus nanti dadanya tipis, orang dada saya juga udah tipis. Ini aduh, perih nyamuk nih. Eh. Paket barang. Okay, oke, TOGEN 280 PROGRAM kamu meraih sebuah paket naik level dan satu formasi baru oke, okay, batas chemistry timu telah meningkat menjadi 72 kemarin, chemistry saya itu turun jadi 8 itu kenapa ya teman-teman? chemistry nya jadi 8 aduh saya mau main lagi nanti di yang profesional ya teman-teman oke, okay, saya mau kalian dulu, hati Diat lihatnya saya beli mbak sampai sekarang nggak ada. Aku ditegu nih orang-orang pemain ini kurang ajar. juga saya tetap main ya. <tuh> Nyatanya seru. Mudah-mudahan next level saya bisa live streaming di sini ya teman-teman. Buat teman-teman yang <tuh> uh, ngajakin mabar ataupun live streaming di sini, saya belum bisa untuk dalam waktu dekat ini karena tidak mumpuni. <tuh> mudah-mudahan next level saya bisa live streaming ya teman-teman, kita main bareng oke, okay, saya dapat piala, saya next level, chemistry okay, nambah terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini selamat bertanding, selamat bermain, dan selamat mengumprek-mumprek fifa Mobile oke, okay, saya akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa-apa yang begini ya, ini karena saya tali juga nih lepas nggak bisa teman-teman, oke, okay, dah.